Tanaman ini sebenarnya salah satu jenis tanaman gulma atau pengganggu yang berasal dari famili Asteraceae. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun berakacida adalah fenol, alkaloid, triterpenoid, tanin, flavonoid, dan limonen. Karena banyak kandungan nutrisi di dalamnya. Maka dimanfaatkan juga sebagai obat herbal tradisional. Pertama, dapat mengobati kanker serviks. Kedua, mencegah diabetes. Ketiga, dapat mengobati mah Keempat, dapat menjaga kesehatan jantung. Kelima, dapat menurunkan tekanan darah. Keenam, dapat mengobati sakit kepala. Ketujuh, melancarkan peredaran darah. Demikian tujuh manfaat dari daun gotong royong. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time.